nah ini mistar ini pengukuran ngecek pensilnya kan ada yang ya kita cek siko-siko kalau -siko. cek pangkal sama akhirnya Be. yang pencil 1 ini kan ujungnya di 5 ujung awalnya di 3 jadi 5 kurang 3 2 cm Pen 3,9 Nah pensil 2 ini Ujung akhirnya di 7 Pangkalnya di 4 Jadi 7 kurang 4, 3 aja. Benar ya? Nah, ya Begitu juga dengan pensil 3 dan 4 Riksonnya ya, itu juga ya Pangkal akhirnya ya. Ngerti lah ya nomor 1 ya <tik> Nomor 2 ya Nah nomor 2 ini ini jangka sorong, eh jangka sorong jadi ada dua skala, eh. skala tetap dan skala nonius. Tetapnya yang pucuk ini 2, 2 3, 4, 24 mm atau 2,4 cm, ya itu skala tetapnya 24, 24 mm. Nah skala nonius ini skala yang dibautnya ini yang pacar digeser-geser nonius ini kita cari titik potongnya dengan skala tetap eh dengan skala tetap itu 5, 0, 1 2, 3, 4 5, 6 eh. nah, bingung ini ya eh, kakak nah kakak anak ke yang ini yang merahnya nah itu hmm. nah yang merah inilah titik perpotongan antara angkon 6 itu ya, eh, 6 yang di bawah jadi 24,6 hmm. 24,6 mm eh. nah. oke selanjutnya nah ini yang tadi Alip bingung eh ngapa ada 700 kak Ini, ini nih, tadi tuh awalnya kakak tuh Nah, pilihannya sampai C, ya. Jadi, yo terpaksa Betul, ya, Jadi, yang benar mestinya yang ini, ya Nah, ini yang juga kakak revisi tadi di grup WA tadi Iya benar Eh, ini kan angko, jadi jarum panjang itu satuan untuk menit, eh. Nah, jarum panjangnya di angka 25 kan? 5. 25. menit itu diubah ke detik kali 60 jadi 1500 detik. Yo. Pendeknya jarum yang detiknya, detiknya nih kita tadi sini. ini kan di 25 detiknya. 25 detik jadi 1500 25 AD eh, jawabannya. Yo. jarum panjang lebih Jarum panjang untuk menit, jarum pendek untuk satu. Itu? Ya, ini nomor yang tiga nih untuk pengukuran massa. Eh. Kita hitambe kanan kirinya, yang kanan kan 1000 gram, sama 0,5 kilogram, 1800 Jadi 800 gram. Eh, nah. 1.500, nah yang kanan ini kan 500 sama 200 itu Baru 700 Baru 700, ini ya Nah, perhitungannya ya, Jadi selisih kanan dan kiri B. Yang kanan tadi 1.500 Yang kiri 700 Kurang ke Ya, 100 ya, 15 67. Nah, yang B <tuh> nah MB ini ya ini jumlahnya ya, cak kita belajar SD tuh lah satuan ya seribu sama seratus sama lima puluh, jadi seribu seratus lima puluh itu kan, nah ubah si ke si kok seribu gram satu kilo, seratus gram nol koma satu ya kilogram, lima puluh gram nol koma lima kilogram ya jadi satu koma lima belas kilogram itu ya Nah, ada yang ini masih punya fisika ngerti. Katanya tadi kita jawab 1,50 kilo tadi, bener gak sih? Salah tadi tuh, gak tau ngapa. apa. nih ngapa? Iya, Kak. gue Kak. gue itu, Kak. Yang nomor berapa? gue gue gue gue gue gue gue nomor gue gue nomor gue nomor gue Nah yang itu, kak. Apa? Kami tadi jalannya lah Cek Kami nah, tadi lah oh, jauh poinnya? Iya, Kak. itu tadi. kamu. Dikoreksi ibunya ada? Digesanya jalan dia? Salahnya tuh aku tuh tidak dikoreksinya. Nah itu protes itu maksudnya. Nah ini kan jalannya kan ini-ini-an. -ini apa oh, kak ibunya tuh salah itu? Gak salah pencet kali kak. Dia dia mungkin nak bikin kunci B tapi tuh ya. A kali. Iya. Kamu ini apa ya maksudnya protes. Wajah. Tunjuk ke jalan ini. Kirim ke screen. Ya, eh Ya, yeah? tapi ngerti ya. ya. Ini kan pelajaran is lah. Ya. Okay. boleh tuliskan nilai berikut tanpa menggunakan awalan eh okay. dua kilo ini dijadikan maksudnya kesatuan internasional eh centi dong eh dading dading dading ingat ingat dulu tang tanggonya. tanggonya dulu lo lo hektar dek meter sentimeter Mili, ya. eh, Maksudnya, kalau kilo jadi meter, berarti tanpa awalan tuh tidak boleh ada kilo mili. <tuh> ya, yeah. jadi dari mili, nak kita ke meter, mili meter naik. desil lu ya, desi dulu, ya desi. <tuh> <tuh> ribu. Koma 0,02 meter ya. yeah. atau yeah. 2 kali 10 pangkat minus 3 meter nah, 10 pangkat minus 3 karena ada siko 2, 3 3 angko di kanan koma 2, ya. 2 ikut angko 0 Eksiko angka dua, eh, jadinya 10 pangkat dinasti. Nah, kalau Mega, Mega kuat. Mega itu 1 mega. Sama dengan 1 juta, ya eh, 10 pangkat. 6 nah, bahwa Mega tuh kok eh 1 Ini 1 tera, 1 triliun. Waktu kakek satu anda ya, ya. 4 10 pangkatna 4 jutaan. Hafal ya? 1 mega 10 6. 1 mega 1 juta. Nah, kalau desi, desi naik ke pojok. 0,3 meter berarti. turun Jadi bukan cuman meter bae ya. Kamu ngapalin ini kilo hektar. Ini <tik> meter. Berdek <tik> apa? Desi senti bawahnya kensin gabung Milli, ya mili iya udah value-nya nah kalau kilohertz kilo itu artinya apa? turun ya siko 2 3 jadi 2 3 kok dua ri, 2000 atau 2 kali 10 pangkat 3 hertz ya Nah, kalau mili ampere, mili itu berarti naik ke pocok, ya. Sikok 2, T, 3. Jadi, 8,3 dibagi 10 pangkat 3. Atau 8,3 kali 10 pangkat minus 3. Senti, 4,1. Naik, eh Sikok 2. Jadi, 4,1 bagi 1000 bagi seratus 10 pangkat dua eh? ya 4,1 kali 10 minus 2 nah itu ada yang menguat 6 ikan ini, memang hal yang baru ya eh? harus banyak diapal harus banyak diapal ya goyari jangan di situ Nah, ini ya, yeah, apalannya. Hmm. Ini desimal. 0,041 yeah. Nah, itu sama B 0,041. Ini tadi 0,0 083 ya. Yeah. Ini sama B 2.000 tadi ya. Yeah. Hmm. Nah, ini sampai 4 juta. Hmm. Ah, ya. Yeah, boleh. Ini persamaannya ngerti ya? Yeah. Ada yang bingung gak yeah. ini? memang kalian yang baru nih harus diapal eh yeah. cicil ba ya eh 1 mega giga tera nih ya. Yeah. Nah, selanjutnya ini. Tulis ulang dalam satu digit dengan menggunakan awalan satuan. Nah, ini internasional tadi ya eh? 4 ini yang namanya satu digit eh hmm. ini satu di digit nah kalau 1000 watt itu 10 pangkat 3 watt atau 1 kilowatt ya eh? ini Yes. Kilo tuh naik, nah, nih. Usai donkir. Lagi. Apa tadi kilo, hektar, deka, buah deka apa? Desi, miliar. Eh? Nah, kalau 0,4 meter, ya tetap itu lah, eh. Turun, mbak, Turun cikok, jadi 0,4 meter, 4 desi. 9.000 gram, 9 kilogram, eh naik cikok, 2, 3 kilo, ya. Coret, lagi seribu. Kalau 0,02 liter, itu kan sama 0,002 desi. Nah, kalau kubik ini turun siku oleh pangkat tiga kali seribu. Jadi dua di bawah desi itu senti. ya. Nah, ini. Sentimeter kubik itu bolehlah mililiter. Ngerti ya? Dua sama tiga ya? Kita ngubah-ngubah satuan dulu belajar. Jadi, satu angko galo. Ayo, eh. Satu di digit. Eh. Tiga. Nah, nomor empat. Ubah ke meter. Apa tadi? Senti pucuknya. Desi baru. Meter. Dari senti ke meter naik si kok. Dua. Jadi, bagi dua. Nolnya eh empat meter lima bagi seratus 0,53 koma ya. nah dari desi ke meter naik sikok jadi dibagi 10 ya Nah, kalau ini 9 meter ya. Nah, kalau desi 0,3 ini naik ya. Eh. Naik kebucu dari desi ke ini, kan. Kalau naik dibagi 10. 0,07 meter. Ya. Nah. Ya. Eh oke okay, selanjutnya oh, satuan meter mana tadi Kontraksinya. milimeter senti, desi war, dari mili ke meter sikok 23 dibagi 1000 0,043 ini juga bagi 1000 coret 03 eh ini bagi 1000 sikak 23 jadi 9,45 ini sikak coret 3 eh dari milik ke pojok meter m nah kali ini dari deka, apalah tadi? Deka pochumeter, ya. eh apal. apal. Turun sikok. Turun sikok ke meter. Jadi, nama sikok, ya. 0,3 kali 10, tiga ya. Eh? Dari kilo ke meter, nah, pochum deka, hekto, baru kilo, ya. Eh? Sikok, 2. 3, ya. Tiga kali seribu, ya. Tambah 0,3 Iko eh dua 3 ya. Nah, ini kalau dari hektar ke meter hektar Turun hektogenya, hektogenya, hektogenya, hektogenya, hektogenya, hektogenya, hektogenya, Jadi hektogenya, hektogenya, hektogenya, dua, nah jadi 2,3 tiga meter, geser ke kanan dua kali. Nah kalau kilometer, siko, siko 2,3 eh, jadi 5,2,5 dua lima, nolnya tambah tiga iko. Komanya kan si kok dua, dua, dua, ikat di kanan, si kok dua. Jadi, memori gua dua nih, mau. halo, halo, halo, kedengaran, dak kedengaran, kedengaran. Karena gak jelas, zin? Suara Kok suara kok itu? Kedengaran deh. Kedengaran, sen, Kedengaran. Mungkin ini tadi, posisi HP-nya apa ini? Hidup. Hidup aplikasi lain mungkin ya. Nah, ini dari kilo ke meter kan turun sikok dua, tiga. Jadi, dua, tiga, lima. Tambah nol, tiga, ikat. dua, tiga. Ini kan ada ya, dua, tiga, tiga, empat. Apa? berapa soal sampai 8 lah siko lagi be siko dua tiga empat jadi hitung empat dari kanan siko dua tiga empat kasih koma nah ini meter tiga koma imo eh kalau dari nah, kita, dong, 2. siko dua tiga ngerti ya eh? sampai apa ya? Nah, ini kan 23,5 52,50 2,3 52, 50, ya. ya nah kalau dari gram ke kilogram kilogram bawahnya apa? hiktogram ya dekagram sama Gram, ya. Nah, dia kan naik 10 2 3. Jadi coret 03 iko. Yo. Ya. Jadi 10 ki. Loh. Dari mili mili ini kan di background desigram, centigram, miligram. Naik 10 2 3 4 5 6 kan. 6 hmm? saya dibagi berapa tuh? Wait pinya. Ya. Sejuta ya. Corek nol. bagi 1000. 1000 berarti ada 3 angka di kanan koma. Tulis dulu 43, sikok 2, 3. 3 ya. Yeah? Nah, kalau 2 gram naik lagi. Baru -baru. Sikok dua tiga bagi seribu. Dua tulis nol tiga iko di kanan ya, komma ya, eh. nol koma nol nol dua ya. Eh. Nah ini dari kira sikok dua tiga bagi seribu juga sikok dua tiga dua satu koma tiga. Hei. Nah, Nah, jadilah ya. 8 soal dulu ya. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik tombol subscribe.